iya, masih lanjut lagi ya. kalau sudah emergency, kau tarik sih ya, tuh, anu, itu anuget sikit break, ini ya, ada jangan-jangan ya, ya, kita itu, ada handbrake okay. oh, gear 1 ya. dia sudah berhenti ya. coba, nih, ini? masih masuk ya ya, gear 1 masuk brake, mulai lagi begitu itu ini iyalah, mau kena kontrol, kalau dia turunan ini. pakai gear empat nanti turun jadi aku suka betul pakai ninja ini kalau turun gimana di sini kan? Uh, pakai gear 4 jauh tuh menandu tuh iya kalau gear 4 itu <tuh> uh, okay. tapi kalau pejio itu mati kalau menjual itu tidak ada rasa apa break kita sedang menuju ke Kehiduan guys Kehiduan bersama BPD wah, bagus ini ini lah jalan dia Limpas sudah, bahkan mulai tikun Belum mat Oh belum mati mat. ya, Baru sign foot dia pula Alah, oh. oh, oh, tidak nah. nah, nah ada lagi liau <tuh> Oh, aku yang tidak karan semalam, aku pula tidak bitri Siapa enak apa kau ini? Aduh Amat biar tidak kita punya nih kalau begini nah, cingol tempatnya, uinah wajah, wajah keluar balik mie Mat hah? keluar balik mie dari perus ini gimana ini untuk keluar nih balik, lapar balik ini hehehehehe eh, janganlah sebut-sebut, Pak mau bikin kepsi terus ini, Mat, lepas kan? pulang kalau kalau sudah sebut, terpaksa di situ wajah, jangan terpaksa, ya Oke, Ya, sudah Oke, oke, oke. On on nah syukur ada Tapi uh. mau pakai sana. Juga. Nah, satu ya. Hmm. Hmm. Okay. Oh, sudah terlambat sudah, paksa aja biar satu. Okay, kereta, kereta penerangan tua sudah, Pak. Ini lah, ini. Karena dia kata anu nih. Konkrit asemin nih, eh. jadi ya dia mana-mana yang bukit sih ada ya asemin itu hari sebelum bulanraya itu kan. Jadi itu hari yang aku pikir dong bikin sudah habis bu ya itu hari. Itu. Yang listrik bawa, listrik itu bertangan si itu hari itu. Pokoknya sini sini ya dong buat. Apa ada yang di sana itu kan mat? Ya. Seperti apa? Ya sebenarnya itu non protikon yang mempertika hmm, untuk notikon not sudah sebelah ni aku membalas padalah korup tu anu tadi sibuk aku membalas besar-besar betulnya -besar Allah, tak ada tak ada bitri yang sudah lihauk Oke okay, lah kita jumpa lagi sudah. <laughs> oh pas mati, mati. Okay, okay. Uh, besar baru kami eh, dia. <laughs> Paksa guna telefon merekam suasana di sini. Ah ini mahu dikod. Di anu dia camp. Ada lagi dia buat sulap. Ada anu lah ni rusak sini. Ada hmm. anu tumbuk dia punya kantang. Ya? Nih oh ini kantang. Kadang-kadang rusak, ada rusaknya masalah butang. Hi. Hey. Ini itu hari yang baik macam sini lah tuh, ah ya sinilah nih program tu. ah itu nah masih oh, <laughs> masih lagi apa tuh oh ya Allah tinggi, tinggi masuk awal satu oh, okay. Ini. Mau lagi Siap Jalan ini macam mana kita mau betiban mengininya, batu pasang kau agak, betul lah. <laughs> biji rumah satu, biji rumah susah di sini. Ya. Beli lagi itu, beli lagi beli itu, ikan tuh ini. Ah, beli tikun beli. beli. Itu sama yang tadi itu manting. Ah. Tapi ya. mau masuk si kita. Iya. Suatu hari pun menda datang masuk sana, kami kena sulit di luar aja. Tapi polis itu dia boleh prebeda kan? Iya. Di dalam itu. Bener. Ini jaspal ya. Nah. Maksud depan tu travel balik. Aku kena aspal sudah ba ini Itulah. Tapi sudah hancur sudah sampah. Okey. ini dulu masih lagi belum balak. Aku buka dulu. Buka pintu. Hilang sudah patuk dia. 10 km lah ni dari jalan besar tu. Jauh dia. Apa lagi? Sampai Johor tu kan. Depan lagi. Iyalah bang. Bas molin silalah baru betul. Ya. dari Bandar Lipau Tauan sekolah di Kinaro tapi ikut jalan sini Hehehe Sekolah Keduan wak. Ambil geng-geng doang nah, Ini ke bisikal ya? Kusikam, iya Kira-kira doang -kira -kira, nih Ini ke bisikal bikin doang Baru Untuk bikin uh, Pasir apa? gini lah naik kereta anu tuh arwah aji aji talip tuh cikgu cikgu talip okay. yang yang apa orang udah terusna tuh Bang Ayo, ah. arwah tuh pakai anu tuh musim tuh apa abanza <laughs> bos adi suruh masuk ke ituan, kan buat apa tuh story tak mudah jalan kaki Jalan Bukit pergi sekolah tiap hari. Tapi ini macam ada uki sikit jalan jadi. Itu kon tisket kan sih ya di mana tuh tisket kan? Itu. Ah tisket. Okay. Di <kuh> <kuh> sini ya ini kan ngan nampak alalala, alalala, alalala. luri luri luri luri du, du aduh dududuh dududuh dududuh simpas koloring simpas di bawah <tuh>. tadi <tuh>. tadi saya pada besar Ya iya Kau tengok tinggalkan tempat bunggal itu ada lain gak sih Pak? Ada lain? Ada lain Jadi pusatku bukan sebelum jembatan gak? Tidak Tidak Tau kan Yang tanya penelayan dulu Tanya dulu anu, Penterakan anu, penelayan punya Bos Mau tanya dulu Yang itu apa, Kona Lion di mana? di oh, depan, di depan Depan sini, ya. tadi itu SK kan? Ya oh, Depan di sini kan? Sekarang Oh, pak, ketik juga Oke, pak di sini, kiri ah kata Oke, oke Toko Belong itu SK ya, tadi? SK itu, lain program kali itu, bos Hei, ingat dulu mati, bisikal sini nih. Hutan we ni bos mati lah. Mati zat tidak. Hutan we ni, aduh. Kampu orang. <susurua> Kampung Nurang. Balik Inarut lagi, we ni. Bos. Kampung Misual. Ah sana Kajuan. depan tu. Tu. Cepatlah kereta sana. Ah, ini yang tembus ke tanpa sak tu kan jalan ni ini tembus ke tanpa sak kan hmm. oi oh, mau 10 minit 20 minit jualah masuk sini welcome Nah sampai sudah pusat ikan ke Alah alala baru bikin ini. Kita sampai di sini. Okay. Eh. dapat di mana, kan, dulu. Ini merupakan hebahan info on wheels daripada Jabatan Penerangan Daerah Papar dengan kerjasama Jawatan Kuasa Mobile Community Service Sabah. Orang ramai dengan ini dijemput hadir Ke program mobile community service Mukim Kaiduan Anjuran Kementerian Keuangan Malaysia Bersama pejabat daerah FAPAR Di pusat ikan hiasan Koh Sabah, kampung Kaiduan Pada 27 Mac 2022, ahad ini Dari jam 9 pagi Hingga 1 petang Ok guys, ada sudah Ada sudah saya punya Petri nah, Kita ini sudah, aduh, menuju balik ke Manggis. Ini jalan Jalan Pejuan dan Jalan ke Jalan Pejuan. Dan sekarang kita menuju balik ke Manggis lah. Dan sekarang ini kita mau ke Air Oda Pejuan. apa ini? Si, so ha, ni, Leo? Molensi Molansi sudah ni. Ah, Molansi. Nih kita berada di Kampung Molensi Kampung Oda. Okey, Pejuan. Aktiviti menarik termasuklah Pameran daripada pelbagai agensi Yaitu daripada Jabatan Pendaftaran Giat Marang Serta pelbagai aktiviti lain Seperti demo pembenihan ikan hiasan Beta dan ikan air tawal Keli Afrika Demo pembuatan kerepek Dari pisang, sabah Jualan produk-produk konelayan Tukar minyak hitam Motosikal percuma dan short cycle training SACE dan lagi mat, dari minggu, hari anda hujan, nanti mat kalau hujan, baru kita pakai power lah Napa kenapa itu? pancing, pancing aku pikir kobra tadi aku belum bisa dapet kepala dia mat nggak radu dulu kobra tadi, paksa diradu mat ada orang mampu kesini jalan, Mat nah, jawabannya jalan seperti ga umur tiga, masih leju lagi kalau sudah emergency, kau tarik sih ya itu nih, Mat end brake itu sikit ini ada ya, awal brake, jangan mencang kereta-kita itu, udah end brake ini gila sini kan, Tomat? nah, sini itu ini ya, kita pergi ke atas sini ini perlu dicumpah kantong masuk tu. bukan sini. Itu di depan tu. Boleh ke masuk sana ini, Pak? Nak pada 27 Mac 2022 iaitu pada hari hari ini jam 9 pagi hingga 1 petang. Antara aktiviti termasuklah seperti berikut. Taklimat sosial pekerja sendiri dan sistem insurans pekerja perkeso. Taklimat latihan kemahiran event SKM, bidang aqua kultur, ko nelayan. Taklimat alam sekitar, jabatan alam sekitar, Sabah. Dan aktiviti lain adalah demo pembinaan ikan hiasan beta dan ikan air tawar keli Afrika. nya mini itu sebelah kan wong besar heeh sebelah itu wong besar mini dia macik macik itu anu kuda kapuk macik gue ada di bluran tonggot nah ini dapat tangan itu memang itu mainan, itu di lumpur itu sering gua pas top sih ya simpang itu tidak nempak persimpang dia di anu politikon itu kalau kita dari sini begitu sikit terus politikon bu bu siapa? dia Mau juga masuk. kita itu, itu. Tapi lagi itu ndak? Okay, sekarang kita mau pergi Borotikon guys nah, tadi di Volonsi nah, ini balik pergi Borotikon dari petak itu sudah ini sudah ini sudah naik di Petikon ini jamatan jadi aduh, siap oh, ini uh, uh, batu, batu. kita ditikon apa tas pula dirija dia, Mat? dirija dia, tas oh, tapi jembatan gantung nih, Mat satu jembatan gantung nih, itu disini oh ya gimana oh, tempat kita, sana pusing, sana sepet juga turun sana itu ini udah biar kondok, kalau malam terlimpas dong ini <tuh> yang pentunya ada kerbau sini Mat itu ada karbau ini sini nah ini polotikon itu, polotikon tapi coba sain gantong deh Mat. ah, sana lah ini, di sini kita buatin no. langsung ini coba sain gantong, lalu itu di bawah sana Bos di sipang ini masuk ke sana dia punya resort oke okay, uh, kita sudah mau keluar daripada jalan uh, jalan Bolotikon jalan ke Faiduan dalam 2 meter lagi kita akan masuk ke jalan aspal lah so kalau kita berakhir di sini jadi apapun terima kasih karena menonton dan kita jumpa lagi di lain udah tak lagi di depan.